Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti, Lovers, lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel Kecengeng Kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan spesial bahagia pastinya dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilal.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 Bang Imin akan memberikan kebahagiaan nih, para sahabat, ya, di pagi hari ini Kita simak ke kabar pertama biar tambah semangat puasanya Hari ini persahabat yang kita lihat Si gemes, si ganteng, abang Fatih yang ikutan sahur para sahabat, ya dengan pandanya Aduh Masya Allah banget BBL lucu betul ya Masya Allah Senyumannya bikin tambah semangat banget ya warga Konoha Semoga BBL menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang membanggakan pastinya untuk keluarga besar tanti tinya persahabat mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Momen video ini pun persahabat pos kembali oleh akun Sental Putihana Bilar. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Abang ikutan sahur ya, manis bener senyumnya. Aduh, masya Allah banget ya, pasti senyumannya selalu bikin kita bahagia banget ya. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan di kolom komentar, masya Allah, Abang L. Ganteng gemes katanya tuh Masya Allah banget kan EBBL selalu saja bikin kita happy Dan semakin nambah semangat Kita semuanya Tetap kompak, tetap solid ya untuk Lensa lovers, untuk selalu mendukung yang terbaik Karya-karya Bunda Lesti Dan Papa Bilar Berikutnya juga bersahabat tercedukan Vitamin bahagia banget ya untuk Korea Konohani. Semalam Papa Bilar ini mendapatkan hampers dari MS Glow Formal dan kita simak nih akan ada bagi-bagi hadiah nih dari Papa Pilar Ini kebanyakan buat aku Kalau aku bagiin aja pada mau nggak ya Katanya itu persahabat Pasti Leslar Lovers mau banget nih persahabat yang dibagiin MS Glow langsung oleh Papa Pilar Mudah-mudahan berkah barokah Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran Berikutnya juga, persahabat, cedukan vitamin bahagia semalam, Papa Bilar. Ini grogi banget ya saat diliatin saat main piano. Masya Allah, banget ya, dan ditunggu banget untuk Papa Bilar. Lengkapnya, Bunda Lesti bisa bernyanyi, diiringi piano kembali oleh Papa Bilar. Dan kita mendapatkan bocoran, bahwa Papa Bilar ngomong, "Insyaallah minggu depan, Aduh, masya Allah, banget ya, kita doakan semuanya lancar, semuanya sukses." Amin postingan ini diunggah kembali oleh akun family underscore Lenslar 23 Banyak sekali juga nih tanggapan komentar dari para sahabat Yakni dari akun normayani60 mengatakan Osas ngomong minggu depan kalau nggak salah dengar sih katanya tuh Kita lihat juga di jawaban komentar dari akun indri21972 Dari akun indri21972 Iya aku dengar gitu lihat minggu depan apa buat minggu depan gitu katanya tuh para sahabat, ya doakan saja Mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan ada penampilan ide kita yang bikin happy Yang bikin bahagia pastinya untuk warga Konoha. Dan berikutnya juga para sahabat ini adalah kabar yang sangat luar biasa, bikin adem, bikin kagum, dan selalu bikin bangga Saat main sepak bola di momen spesial, Papa Bilar main bareng dengan tim dari Tiago Wisnu, persahabat yang main bola sambil gajian Papa Bilar tiba-tiba di tengah lapangan berlari ke pinggir lapangan di Persabat ya, ngejar Habib untuk cium tangan silahkan diperhatikan, masya Allah, Adab selalu menjadi nomor satu bagi Lesler. Inilah yang bikin kita bahagia, inilah yang bikin kita bahagia sekali mengidolakan Lesler, etitut dan etika pastinya persahabatnya selalu menjadi nomor satu. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi dan menjadi orang baik pastinya untuk idola kita. Bayang juga persahabatnya komentar positif dan pastinya komentar-komentar yang sangat luar biasa yang diberikan yakni dari akun instagram fazira alia mengatakan di kolom komentar seneng banget lihal bilar kumpul dengan orang-orang baik masya Allah katanya ya ada juga para sahabat komentar lain dari akun instagram yunita nur 49 mengatakan di kolom komentar masya Allah alhamdulillah bilar udah mulai mendekati lingkungan pertemanan yang positif moga istiqomah amin ada juga persahabat komentar dari akun Karolin Virci Score, masya Allah Bang B, etitutmu sungguh luar biasa. Tuh, persahabat ya, ada etika, attitude selalu menjadi nomor satu ya pokoknya untuk idola kesayangan kita. Dan ada juga persahabat ya komentar berikutnya dari akun Exsita mengatakan, masya Allah memuliakan guru, insya Allah hidup berkah, amin. Masyaallah Batal Allah bata kata Nur eh, ini persahabat ya komentarnya banyak sekali yang positif. Semoga tetap istiqomah untuk Papa Billar ya kita doakan yang terbaik nih buat idola kita. Dan berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada bukan special dari Inggrisnya kasimala Fadana yang memposting foto Bunda Lesti dari samping persahabat ya nih ada sebuah kalimat yang diposting juga bagaimana tanggapan Lesti di foto dari samping. Atlas di Gejora, aduh dari samping aja Bunda Lestima telah sangat cantik dan anggun ya Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar apapun yang dilakukan untuk idola kita Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru pangsinya dari idola kesayangan Jangan kemana-mana persayangan, tetap stay tune terus digital ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya